Hai Sang Maha Kekasih Dalam perjalanan panjang menuju cintamu ini ada satu hal yang paling aku rindukan Wahai wahai Tuhan semesta alam Dalam Dalam perjalanan panjang Dalam perjalanan panjang ingin berjumpa denganmu ini ada satu hal yang paling kami rindukan Yaitu untuk kembali dalam pelukan cintamu Ya Allah di tengah riuh rendah masalah kehidupan Di tengah jatuh bangunnya diriku dalam berjalan menuju padamu ada satu hal yang membuatku selalu ingin bangkit kembali. Ada satu hal yang membuatku ingin bangkit dan berjalan kembali. Ada satu hal yang selalu kurindukan, yaitu untuk untuk kembali dalam pelukan cintamu, ya Rob. Untuk kembali dalam pelukan cintamu Ya Allah Sang Maha Kekasih Untuk pulang dalam pelukan cintamu I'm mm -hmm. Hari ini mungkin bisa di-open mic-nya, ya. Saya hari ini mau sharing tentang uh, ilmu Insya Allah -si, tentang akan bermanfaat. Ya, jadi kita nanti akan belajar selama kira-kira satu jam ke depan, ya, sampai jam enam nanti. Insya Allah saya akan sharing mengenai ilmu SEF yang akan sangat bermanfaat sekali. Ini baru lima orang ya, baru empat orang nih ya. apa Jadi gini, uh, ini kan nanti kan kita akan menemui bulan Ramadan ya. Tanggal, kira-kira tanggal 13 ya. Sebelum tanggal 13 itu, saya ingin sharing mengenai kajian mengenai SEF. Itu nanti kita uh, akan sharing apa saja nih yang sudah saya dapatkan kemudian saya bisa sharing pada bapak ibu semua Itu. kita akan belajar bersama um, uh, jam segini sih, jam, insya Allah jam 5 sampai jam 6 ini ya sebelum maghrib, jadi kita akan belajar bersama Oke okay. um, ini ada Pak Ahmad, ada bu mukawas ya dan ada bu putri ada bu ini siapa nih pak musliman ya ini sama bu oke okay. sebentar uh, saya mau benarkan kameranya dulu Okay. Nah, hmm, gimana nih kabarnya Bapak Ibu nih hari ini? Sehat-sehat semua ya. Ya. Nah, sudah sehat-sehat uh, semua ya. Baik, um, kita mulai sebelum kita mulai ada BGG. Kita lebih dulu. Oh, mungkin yang muslim bisa membaca surat apa lihat dan masing kita buat baik Baik, saya akan mulai materinya. Oke. Apakah screen-nya terlihat ya? Lihat ya, oke, okay, saya akan mute dulu. Oke, okay, baik, kita akan mulai. Jadi, uh, saya akan memberikan materi mengenai uh, dari teori save sampai. Uh, apa itu save yang sebenarnya jadi kita akan belajar uh, semacam teori dan uh, apa? Uh, informasi ilmiahnya ya gitu kenapa karena ini penting biasanya seorang belajar sedikit-sedikit uh, atau hanya belajar setengah-setengah itu nggak akan full dia memahami apa itu materi yang akan disampaikan ya apa itu tentang save jadi tidak akan uh, apa, terlalu paham gitu mungkin ada yang paham saya itu hanya matanya sebuah apa ilmu ketuk jari misalnya atau eh, hanya paham oh ini untuk menyembuhkan diri gitu tapi nggak tahu di dalamnya itu sebenarnya adalah ada banyak sekumpulan ilmu dan bahkan ada ilmu-ilmu yang diupgrade gitu ya ini kita saya saya alhamdulillah sudah mengikuti running ya sama Tahun kemarin itu kan pandemi saya tuh belajar online juga di SEF, jadi banyak program save yang terbaru yang saya ikutin. Nah di situ banyak Alhamdulillah dapat ilmu yang uh, lumayan banyak sih, jadi pengen saya share nih supaya saya juga uh, bisa berbagi ilmu, supaya saya juga nggak mudah lupa gitu ya. Gitu. Kalau kita uh, mengajarkan kepada orang lain kan ilmu yang kita punya, insya Allah akan uh, lebih mudah diingat gitu ya. Nah kita akan mulai. Apa itu Seth? Mungkin Bapak-Ibu ada yang belum tahu sama sekali tentang Seth? Mungkin ada yang belum tahu sama sekali ya. Atau ada yang sudah tahu tapi belum mengenal uh, sejarahnya. Jadi gini, save itu awal mula sejarahnya itu berasal dari ilmu akupuntur. Atau uh, yang dikenal dengan uh, ini ya pengobatan Cina ya ilmu aku dan ilmu aku pressure. Nah pada tah pada tahun 91-nya ada dua ilmuwan dia menemukan menemukan uh, sosok, sosok mayat ya yang terendam di glaser es beku dengan tanda-tanda tato gitu yang menandai titik-titik meridian energi. Jadi setelah diteliti ternyata tato di mayat itu adalah uh, ini ya dia merupakan titik-titik uh, uh, syaraf gitu atau titik-titik meridian energi, kemudian di tes karbon sama ilmuwan tersebut dan ternyata ternyata itu uh, mayatnya tadi itu berusia sekitar lima ribuan tahun ya lima ribuan tahun yang lalu dan berarti sudah ada uh, pengobatan metode akupuntur ini sejak lima tahun yang lalu kemudian ditemukan juga di buku namanya Yi dan Huang Ji ya yang ditulis oleh Kaisar kuning adalah menerapkan ilmu kedokteran Cina ini gitu Nah melalui melalui Nah melalui pengobatan energi meridian pengobatan Pengobatan energi atau energi medisain Nah aku dan aku pressure ini adalah sistem energi tubuh untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit fisik dengan cara menancapkan jarum ke titik-titik meridian energi jadi ternyata ilmu akupuntur dan akupresure ini uh, itu memiliki 361 titik ya jadi di tubuh kita itu kan ada titik-titik syaraf. nah itu oh, udah ditemukan tuh sama apa tuh, Sama buku ini Yijing dan Huang Dinejing ini kan tulisannya ya tulisan dari Aisar Kuning ini dia menulis buku ilmu kedokteran Cina di sini nah ini titiknya ada 361 titik, nah tapi di save disederhanakan hanya 18 titik saja dan itu sepanjang 12 jalur meridian energi, gitu ya. mungkin kalau yang ada yang belajar tentang ilmu akupuntur pasti paham tuh apa itu jalur meridian energi dan apa itu titik-titik energi gitu ya, titik, titik syaratnya. Kemudian ini sejarahnya. Uh, berkembang nih jadi ada namanya siropratik dan applied kinesiologi apa itu jadi tahun 1964 itu ada dokter bernama Dr. George Goodhart. ya dia seorang ahli siropratik atau terapi pijat tulang belakang dia mulai meneliti hubungan antara kekuatan otot organ dan kelenjar tubuh dengan meridian energi jadi ini seorang dokter nah dia itu menemukan metode atau cara bagaimana hubungan otot organ dan kelenjar tubuh dengan jalur meridian energi atau jalur saraf ya titik saraf nah dia memperkenalkan muscle testing dan memperkenalkan applied kinesiologi jadi kinesiologi itu mendeteksi penyakit pasien dengan cara menyentuh beberapa bagian otot tubuh misalnya kalau apa misalnya kayak di dempul kita biasa kan kalau ke dokter tuh ada tuh yang alat atau tuh kayak palu ya diketok tuh bagian dengkul kita tuh nanti bergerak sendiri nah itu itu salah satu metode kinesiologi tuh. Kemudian bila ada penyakit tertentu pada organ atau kelenjar tubuh misal sakit jantung ginjal dan lain-lain maka otot tertentu akan melemah dan menyentuh bagian otot tertentu yang lemah akan menemukan bagian tubuh yang sakit. Jadi kayak di dokter tuh ada tuh yang kayak diketuk itu ya bagian apa bagian Tulang kita misalnya di siku atau pokoknya di sendi-sendi gitu ya. Oh ini lemah nih misalnya dia apa? Respon, respon saat diketok dengan palu kecil tadi itu lemah, responnya berarti oh ini ada penyakit di di kelenjar tertentu, di organ tertentu. Nih, gitu. Itu ada tabel ya biasanya dokter tahu ada tabel ya dia. Nah ini prinsip ini kemudian dilanjutkan penelitiannya oleh dokter John Dayaman. apa itu yang Dokter John Diamond teliti ternyata dia meneliti tentang ini yang menjadi landasan self yaitu energi psikologi nah ini pionir peneliti dan oni oh, dokter ini adalah pionir peneliti dan penulis tentang hubungan sistem energi tubuh dengan gangguan psikologis dikenal dengan ilmu energi psikologi ya jadi energi psikologi menerapkan sistem energi tubuh untuk mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku. Nah, dokter ini ternyata dia tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada uh, energi yang mengalir dan apabila energi itu misalnya tidak seimbang, maka itu akan mengganggu sistem kerja tubuh gitu ya. Nah, ini fondasi teori dari TFT atau Touch Feel Therapy yang dipelopori oleh Dokter Roger Kalahan. Selanjutnya TFT. TFT ini merupakan e, awal mula ditemukannya CFT. Jadi dari yang TFT ini nanti akan ada e, akan ada e, metode CFT yang lebih sederhana ya. Jadi ini ada Dokter Roger Kalahan. Dia seorang ahli psikoterapi dan dokter juga ya. Dia tapi mempelajari psikoterapi. Kemudian ada pasiennya nih. Salah satu kliennya bernama Mary. Keluhannya ternyata sangat takut dengan air. Bayangkan dia takut dengan air ya. Air yang sangat banyak misalnya kayak air di kolam renang, air di laut, air di... Uh, apa, Pokoknya dalam jumlah banyak dia sangat ketakutan gitu ya. Kalau melihat air gitu. Terus akhirnya dokter Roger Kalahan ini baru belajar uh, akupuntur dia. Dia coba mengetuk salah satu titik ya. Titik di bawah mata. Ini kan uh, biasanya... Uh, untuk orang yang uh, apa merasa kayak mual ya kayak sakit di bagian perut karena Mary ini kalau dia fobia dengan air itu uh, gejalanya adalah dia merasa mual atau merasa sakit perut gitu ya kemudian diketuk bagian bawah mata itu dia dia baru belajar ilmu uh, akupuntur. Ya, dia tutup ketuk-bawah bagian mata dia nggak punya jarum dia ketuk-ketuk aja itu dengan tanpa sengaja Nah, akhirnya si Mary tadi uh, berhasil nggak uh, mual lagi perutnya jadi jadi nggak mual. Nah itu tanda baik nih. Oh berarti dengan menutup titik tertentu menurut dia itu bisa mengurangi dampak dari uh, rasa trauma gitu. Nah ini kemudian Dr Roger Kalahan ini mencoba ilmu baru yang dipelajarinya, ya dia mengetuk buah mata Mary kan tadi. Kemudian hasilnya Mary jadi nggak takut lagi sama air. Yang tadi dia LED air itu mual-mual, langsung kayak merasa sakit perut gitu ya. apa ya, Mual gitu ya, gimana ya. Kalau orang takut kan dia kayak mau mual dulu gitu ya, baru dia merasa uh, seluruh badannya jadi lemes gitu. Nah, ketuk-ketuk bagian bawah mata, akhirnya berhasil tuh mengurangi tingkat apa perasaan mualnya tadi dan setelah itu dia coba ketuk-ketuk terus beberapa titik akhirnya Mary jadi nggak takut lagi sama mayur. Nah setelah dia menemukan ilmu yang tanpa sengaja dia coba itu ya, dia baru belajar aku pun titik aku pun dia coba hanya dengan ketuk-ketuk dengan jari karena nggak ada jarum ya kan dia nggak uh, pakai jarum saat itu dia didatangi ke kliennya dan dia tidak uh, mau uh, alat-alat untuk akupunktur ya tapi dengan dua jari saja akhirnya dia buat pelatihannya, nah itu seharga 100 juta rupiah lah kalau dia rupiahin gitu ya, itu pernah ada nih acara di Oprah Winfrey Show juga pernah ditayangkan kemudian nah ini dia, ini muridnya Dr. Jorkalahan tadi namanya jadi Craig Gari Craig ini dia suka sekali dia suka sekali belajar mengenai ilmu pengembangan diri. Akhirnya dia belajar salah satunya ini ilmu TFT ini. Nah dia ngerasa kok TFT ribet ya, maksudnya titiknya banyak gitu yang harus dipelajarin. Akhirnya dia coba cari dia telah lagi ilmunya disederhanain. Oh ternyata titik utama cuma 18 nih gitu. Nah ini Gari Craig ini yang kita uh, apa uh, bisa belajar safe dengan lebih sederhana nih karena karena Gary Craig ini ya terima kasihlah dengan Gary Kreek ini yang menyederhanakan ilmu CFT tadi. Padahal dia adalah uh, lulusan uh, teknik uh, teknik apa ya? teknik sipil. Dia lulusan teknik insinyur tekniknya. Nah di sini dia insinyur teknik sipil sebenarnya. Ya, tapi dia suka belajar tentang ilmu pengembangan diri dan akhirnya dia uh, apa mendalami ilmu PFC NLP dan menyederhanakan titik titiknya itu tadi dan dia coba juga dipraktikkan dia keliling seluruh Amerika ya. Dan juga ini dipraktikkan juga kepada veteran perang Vietnam PTSD ya post traumatic stress disorder itu tadi itu adalah uh, ini penyakit yang kalau misalnya uh, orang tuh pernah mendapatkan trauma tertentu, misalnya pernah ketabrak mobil, kemudian dia merasa kalau dia mau menyebrang itu ketakutan, nah, itu salah satunya adalah PTSD misalnya, misalnya seperti itu, atau misalnya dia uh, mendengar uh, suara keras terus kagetan gitu, karena dia dulu mungkin pas uh, apa dia pernah jatuh atau misalnya dia pernah uh, apa misalnya ketimpa benda keras gitu ya jadi dia ngerasa kalau dengar suara yang keras jauh gitu misalnya nah, itu orang kagetan kagetannya tapi bukan kaget biasa gitu maksudnya dia ngerasa trauma atau merasa ketakutan langsung ketakutan merinding gitu atau, atau langsung ya ketakutan itu biasanya kalau orang PTSD seperti itu nah itu nggak hanya Trauma karena perang aja ya, tapi banyak PTSD itu macamnya. Nah ini diterapi, akhirnya berhasil. Kemudian dia akhirnya memberikan pelatihan EFT dengan harga lebih terjangkau. apa is? Oh kita simak dulu ya video EFT-nya. Sebentar. I needing a doctor. I was diagnosed with multiple sclerosis. I cannot find any traces that it ever existed in my body. I had over 80 allergies, and I was allergic to the world, basically. I am not allergic to anything. I can eat anything It's I want. EFT stands for emotional freedom techniques and it's an emotional version of acupuncture, except we don't use needles. Instead, we address emotional issues. The emotional contributor to disease and ailments and physical things is far greater than the emphasis that's been given to it to date. All of us know intuitively that if we're carrying around angers and griefs and guilts and traumas, it shows up physically. If somebody is really angry, Their stomach is tight, maybe the veins down out on their neck, their blood pressure goes up, emotions cause physical things. Well, you keep that body a long period of time, now you're looking at diseases. You know, in my own case, I got tired of giving medications which would just treat the symptoms and didn't really address what I thought was the underlying problem. EFT, on the other hand, zero was right in on it, and I think that's why we get results where nothing else will. It's possible to clear emotional issues at a deep enough level that physical healing results. Acupuncture relies on the fact that there are subtle energies that run throughout the body called meridians. If they're not flowing well, the body's health does not do well. And what I found was something just very stunning. If we stimulate these meridians, tapping on them with our fingertips, it tends to balance things out, and people that would have an intense emotional issue, it would just fade. Sometimes it would happen in minutes. Once you start taking care of these emotional issues and doing it correctly and really resolving them, Uh, physical things start to subside as well immediately i could control my pain levels i cannot think of one case it did not work on a migraine my migraine was gone in 10 minutes i don't have diabetes anymore i don't have to check my blood anymore i gave my blood meter to my sister whose cat has diabetes because he's overweight <laughs> what we've really done is taken a very ancient very well established process the ancient chinese way of going about healing we've dusted it off and we've added an innervation or two, and this is the, the new forefront to me. We're on the ground floor of this new healing high rise. When I was 10 years old, I fell down a 25 foot hay chute that landed in a sitting position on a concrete landing, compressing my spine. I underwent my first back operation in 1971. A second one in 1972, a third one in 1979, a fourth one in 1984, a fifth one in 1992, and a sixth in 2002. With each surgery the pain just got worse. I lived in pain my entire life. I um, lived on Tylenol with codeine for. I took them like candy. I uh, was diagnosed with multiple sclerosis. Uh, which was another devastating blow, and, and my response to that was, God, how much can I take? I was totally wheelchair-bound for five years. EFT brought me out of the wheelchair, put me on arm crutches, which my doctor said would never happen. Went from arm crutches to giving up Social Security disability and returning to work. I see EFT cure things that are incurable all the time. When it comes to the MS, I'm completely cured. It's gone, it's non-existent in my body. I'm 54 and I'm doing jumping jacks now. I'm not saying by that we cure everything in a minute or two, and in a session or two, and so on. Some things take a lot longer than others, but we get astonishing results often. So what we're going to do today is take a finger prick of blood from a few different people. We're going to take a look at it under a dark-filled microscope and actually look at what their live blood looks like. A person that's healthy, their live blood will look like a clean flowing river and a sick person clumping in just a murky swamp. Of those six people, three had a blood picture that looked like there's some health issues that should be addressed. So we had those three people go through about five minutes of EFT. This anger, all this resentment. We drew their blood again, looked at it, and saw just total different blood pictures. No sign of clumping. I was speechless. When I could finally think again, I thought I'm going to go home and just take my certificates, my degrees. It took me years to kind of just tear them up and just let's learn about this EFT. Normally as a nutritionist, I want to put you on two or three months of mineral supplementation, but EFT, five minutes. People on the outside, they look at some of the things we do as as miracles and I'm not really a miracle worker at all. Or, you know, it's just the body will tend to heal itself if its energies are allowed to flow. The biggest thing that blocks that flow of energy is how emotional issues and past traumas are held in the body. So we're getting to the core. That's why you can use it for everything. Addiction issues. Shame issues. Vision issues. Chronic fatigue. Fear of flying. Atrial fibrillation. Cravings. Diabetes. Diabeticulitis. Post-traumatic stress disorder. Abundance. It's easy to lose weight. Public speaking. Insomnia. Performing in any capacity. You can go from zero desire to hot and ready. For the first time I can probably say I truly and genuinely like myself, love myself, have acceptance. People ask me what kind of antidepressants I'm on and I say EFT, <laughs> you know. I do believe anything is possible now because I've seen it. One that was really fun to do was the vision experiment I did. 75% percent had an improvement in their vision. I keep getting emails from people, by the way, Carol. You know, I'm not using my glasses to look at the piano music anymore. EFT is the best thing I found, hands down. One of the great things about EFT is it's easy to learn by anyone. EFT gave me the tools to cure myself. And now I probably have seen over 2,000 clients of every walk of life, on every imaginable problem with about, a, you know, 98%, maybe 99% success rate. And it's not me, it's EFT. I thought, well, I don't know if I believe this. But what if I just suspended my disbelief? Well, the manual is a free download on our our website because I I want the world to know how to do it. Do you want more than that? Nah itu tadi sekilas tentang EFT ya. Luar biasa EFT ini uh, dengan hanya mengetuk ketuk titik-titik ataupun seluruh titik-titik dari titik -titik dan energi kita bisa uh, menyembuhkan banyak sekali. Uh, trauma atau penyakit yang ada dalam tubuh kita ditambahkan dengan unsur spiritual nanti yang akan kita bahas ya. Nah ini EFT for big Performance jadi ini Steve Wells ya salah satu muridnya Gary Craig dia mengembangkan khusus untuk uh, meningkatkan prestasi ya pengembangan diri ya di sini lebih banyak untuk uh, pengembangan diri dan meningkatkan prestasi. Nafa belajar langsungnya sama ini muridnya Greg. Gary Craig ini namanya Steve Miles. Pak Faiz belajar langsungnya ke Australia saat itu. Nah, ini Pak Faiz yang mengembangkan EFT versi SAFE dengan unsur spiritual. Ini yang tidak dilihat dari Gary Craig, yaitu unsur spiritual. ya. Kenapa? Karena unsur spiritual ini ternyata yang membuat EFT itu lebih powerful dibandingkan teknik EFT-nya sendiri gitu ya, teknik ketuk jarinya itu sendiri. Jadi Papa ini mempelajari dari PCD ya secara online, kemudian dia belajar ke Australia tadi sama Steve Wells. Nah, kemudian akhirnya 2006 memberikan terapi gratis. Ya, ini. 2005 2006 itu memberikan terapi gratis ke pesantren-pesantren di di alami Jogja. Kemudian 2007 ini mulai pelatihannya eh, pelatihan publik ya, publik ya. Jadi mulai di ke masyarakat 2007 ini sampai sekarang sih alhamdulillah udah udah 3 juta sebenarnya 3 juta orang yang terbantu tapi alumni masih puluhan ribu sih belum, belum sampai satu jutaan nah harga pelatihan chef ini sebenarnya sangat terjangkau dibanding AFT ya dan ada, do, ada unsur doa dan spiritualitas yang jauh lebih efektif dalam proses penyembuhan. kita akan bahas spiritualitasnya di slide berikutnya mengapa spiritualitas ternyata spiritualitas itu diteliti nih oleh dokter Larry Dossey namanya dokter Larry Dossi ini meneliti unsur spiritualitas jadi ada seorang dokter ahli bedah penyakit dalam yang melakukan penelitian ekstrim tentang efek doa terhadap kesembuhan pasien ya awalnya dia tidak mengenal Tuhan nih nah, dokter Larry Dossi ini ateis sebenarnya tapi karena ada seorang pasien yang dia, dia habis dioperasi itu pulih dengan cepat. dia bertanya kenapa anda bisa pulih dengan cepat? ternyata pasien itu uh, dia penganut Katolik yang sangat kuat, ya, dia penganut Katolik yang sangat taat, ya, dan dia berdoa tuh sebelum dia dioperasi maupun setelah dia dioperasi dia selalu berdoa supaya diberikan kesembuhan, supaya ini jadi berdoa terus dia. akhirnya dia paham oh akhir dokter ini paham, oh berarti ada unsur doa dan spiritual itu ber, ber, ber, berpengaruh ya terhadap kesembuhan pasien. Nah di sini dia meneliti nih, dengan kelompok bakteri maupun dengan kelompok manusia ya, yaitu kelompok pasien. Nah ini kelompok bakterinya, ada yang didoakan dan tidak didoakan, kemudian pasien juga begitu, ada yang didoakan dan tidak didoakan. data yang didoakan, dia lebih cepat pulih, lebih cepat sembuh. Jadi kesimpulannya bahwa... Point bahwa doa dan spiritualitas itu berperan penting dalam proses penyembuhan dan tahun 94 ini mata kuliah doa dan spiritualitas diajarkan ke 80 fakultas kedokteran di Amerika bayangkan ini tahun 94 ya doa dan spiritualitas ini Amerika yang agamanya ya agama maaf negaranya adalah liberal ya dia bebas menganut agama apapun ya Nah ini uh, diajarkan ke 80 fakultas kedokteran di Amerika nih jadi ternyata uh, kita uh, sepertinya ketinggalan ya untuk fakultas kedokterannya mengajarkan tentang doa dan spiritualitas ini bahwa doa dan spiritualitas ternyata berpengaruh dalam proses komedis gitu ya dan proses penyembuhan ini ada videonya Play. Like many doctors, Larry Dossey once found it hard to believe in the power of prayer. Two things changed his mind. The growing number of patients who said they were healed by prayer, and mounting scientific evidence. I'm a science junkie, and I'm interested in what you can take into the laboratory, the hospital, or the clinic, and prove by putting it to the test. And when you take prayer into the laboratory, and you use it in an empathic, compassionate, loving way to make something healthier, you can show in study after study after study that it does exactly that. One landmark scientific study on the power of prayer was done by Dr. Beverly Rubick of Temple University. That humans have an extraordinary capability to enter into altered states of consciousness in prayer and affect physical reality, that we are much more powerful beings than we had thought. Dr. Beverly Rubik is the director of the Center for Frontier Sciences at Philadelphia's Temple University, devoted to challenging mainstream scientific thinking. Dr. Rubik chose to work with a well-known American faith healer, Olga Worrell, to guard against patient bias. The two chose bacteria as the object of prayer. I added an antibiotic to these cultures, which would inhibit growth and i had two groups a control group which the healer did not touch or try to influence and an experimental group which she tried to intervene for through prayer and laying her hands near but not touching the bacteria and we found in the cultures where the healer tried to influence them through prayer the bacteria were able to overcome the antibiotic and they continued to grow The big mystery in all of these experiments is what makes the difference. The explanation isn't in. It is still wrapped in mystery with a capital M. Well, there are a couple of explanations. One is that when someone enters into a healing state as Olga was, she was apparently in a trance deep in prayer, that something might change about her body associated with this shift in consciousness that the uh, very low level electromagnetic fields that emanate from our nervous system for example and heart could change and that the fields emanating from hands then placed near test tubes could in fact help heal the bacteria i think it's pointless to say whether it's electromagnetic hormonal i mean i don't know but okay all oh, in the Just. Playing. Like many doctors, information transformation. There are a lot of doctors and scientists at this point who would uh, throw up their hands and say, that shows that this stuff is really out of bounds for science. Not true. I will challenge skeptics and cynics to really look at this data, visit the laboratories, and uh, let this information engage them and come away unmoved people who had heart attacks at San Francisco General Hospital were prayed for the control group is not prayed for group is prayed for the ones prayed for have less fewer complications now that was put in a medical journal and several letters to the editor said why are you putting in this unscientific material but it's totally scientific double-blind study when people pray it has a meditative effect and we know that that is a very helpful effect in terms of enhancing the immune system and of doing good things ya jadi intinya kalau didoakan dan tidak didoakan tadi ternyata yang lebih cepat uh, sembuh yang didoakan ternyata bisa diteliti nih tentang unsur spiritualitas ya kemudian ini sistem energi tubuh dalam energi sekolah itu kita ternyata banyak sekali nih sistem syarafnya ya Nah ini bisa dilihat ini banyak sekali tadi ada 361 titik dan hanya 18 titik utama dan 12 jalur utama energi meridian cuman 18 titik utama aja yang dilalui titik-titiknya yang lainnya hanya yang lainnya titik ini ya syarat yang selebihnya gitu ya utama 18. Kemudian ini nah kalau ini menurut ilmu metafisika ternyata kita memiliki gelombang energi. Jadi ada alfa, beta, gamma, theta, meta. Nah, ini kalau semakin ke atas berarti energinya ini semakin besar gitu ya. Kalau gelombang alfa ini energinya rendah. Beta, gamma, theta ya, memasuki alam meta ini udah alam enggak sadar ini. Malam enggak, sadar, dari udah masuk ke alam lain. Apa ya, sebutannya lebih kaya ini ya? Apa? Kalau lagi meditasi atau berdoa, dia udah connecti, connect berconnect dengan Allah gitu ya. Kalau kita lagi berdoa atau lagi. Nah, itu sebentar ini, ini slide-nya otomatis belum saya ini ini ya. Nah, ini adalah 15 teknik yang membuat safe sederhana tapi efektif. Ternyata ilmu SEF tadi, yang petuk jari tadi ya, yang di video IFT itu diketuk-ketuk itu. Nah, itu ternyata ada 15 tekniknya. Wow, berarti oh, dari satu teknik yang sederhana, itu penelitiannya panjang sekali dan oh, beragam teknik di situ. Kita ya, lihat nih, ada NLP, ada EMDR, EMDR ini yang apa untuk mengatasi trauma ya ini dengan cara mata kita itu bergerak ya apa ada tekniknya teknik mata itu namanya kemudian bago terapi visualisasi psikoanalisa ini. ya banyak sekali meditasi ini tergabung semuanya dalam uh, ilmu set atau EFT tadi ya ini yang ini adalah Uh, seperti ilmu kuantum ikhlasnya milik R.B. Tanuwah ini Ericksonian. kalau di Barat sebutannya Erikson tapi kalau di kita sebutannya adalah kuantum ikhlas ya bagaimana kita bisa um, apa uh, berserah diri atau ikhlas ya dipelajarin juga nih yang tadi Barat namanya Erikson nah ini tiga teknik yang utamanya yang dipakai adalah energi terapi Ya, power, powerful Prayer dan Loving Kindness Tapi. Di Loving Kindness Tapi ini gimana kita diajarkan untuk memiliki uh, kebaikan hati. ya Bagaimana nanti uh, ternyata kebaikan hati itu diteliti juga nih. Apa itu kebaikan hati? Okay, ya, kita udah baik di setiap hari kan juga senyum-senyum sama orang ya, apa orang itu udah baik. Nah, itu salah satu uh, sikap dari kebaikan hati. Tapi di sini di dilatih nih. Gimana nih cara mengharapkan loking kanis terapi itu ada penelitian yang ternyata nah, ini adalah mengenai energi psikologi ya tadi dokter David Penstein jadi dari ilmu energi psikologi merupakan sebagai alat yang revolusioner untuk perubahan yang seseorang Oh ini maksudnya adalah jadi ilmu ini ternyata ilmu energi psikologi ini luar biasa jadi Uh, kalau orang uh, berpikir bahwa medis dengan non medis itu tidak bisa digabungkan, ternyata bisa loh. Energi kan bentuknya non medis ya, tidak terlihat, tapi ternyata diteliti dia ada di dalam tubuh kita. Nah ini yang juga mempengaruhi kesembuhan kita. Gitu ya. Lagi nih bukti penelitiannya, kalau kita melihat orang yang cenderung cemas, takut, emosi negatif nih. Otak kita ternyata berwarna merah loh. Kayak, uh, ini saya ya. <gudung> saya nih ya. Saya, baju saya berwarna merah nih. Nah, ternyata kalau kita lagi ketakutan, lagi cemas, sedih, marah, ya. Nah, itu otak kita, gelombang energinya tuh merah. ya Berwarna merah di sini. Terus akhirnya di-rapi nih dengan ilmu IFT. Ini dengan alat yang namanya uh, Sebentar, ini dengan alat yang namanya elektro, ya nah, ini untuk mendeteksi gambaran atau citra otak kita. Kemudian ini setelah diterapi beberapa sesi sampai 12 sesi, lama-lama berwarna biru. Kalau sudah biru berarti otak kita gelombangnya sudah mulai membaik, gitu ya, atau teratur gitu. Nah ini darah juga seperti itu, diteliti. Ini dokter Patricia Felis ya. Ini respondennya Rebecca Marina. Nah ini meneliti darah ketika Rebecca Marina sedang alergi, alergi ayam, diteliti nih, oh berarti darahnya ini menggumpal nih. Ketiknya menggumpal. Ini kalau darah normal seperti ini ya. Teratur gitu ya, misah-misah. Nah, tapi kalau menggumpal ini berarti ada penyakit nih. Entah alergi, entah apa gitu ya. Nah itu diteliti. Kalau setelah di... EFT ternyata normal kembali. Nah ini kalau darah kita lagi sedih, ini bentuknya kayak kayak air mata ya, bentuknya kayak air gitu ya. Ini kalau dari segi kalau darah kita sedang jatuh cinta, nah ini berdekatan nih darahnya. Kemudian ini sel-sel darahnya kalau orang sedang berdoa ada ada sedikit cahaya-cahaya gitu ya. Nah, ternyata beda-beda loh. Oh, darah itu ternyata respon. Apa yang terjadi dengan uh, emosi kita. Kalau emosi kita marah, darahnya bergerak cepat. Sel-sel darahnya bergerak cepat gitu ya. Sedih, nah ini kayak gini. bentuknya kayak air mata. Terus apalagi Misalnya, itu cinta berdekatan. Dan sebagainya. Jadi hati-hati dengan perasaan kita dan pikiran kita. Dan tadi powerful prayer ya. Ya, cara doa yang efektif. Jadi bagaimana kalau kita berdoa itu sebenarnya menurut penelitian orang Barat nih, ternyata diteliti nih cara berdoa yang efektif. Ya dalam uh, agama Islam juga kita kan uh, diberitahukan ya gimana nih cara berdoa yang efektif. Ternyata di Barat juga sama. Jadi kombinasi ilmiah dan ilahiyahnya ternyata di agama Islam itu sudah dikatakan seperti ini. Cara berdoanya di Barat ternyata sama loh hasil penelitiannya yaitu Pertama, intensitasnya, kesungguhannya, frekuensinya harus sering atau terus menerus. Kemudian, sensibility, harus tulus dalam berdoa. Atau ikhlas, tulus dalam berdoa, benar-benar tidak mengharap apapun. Entah doa yang dikabulkan, dan dikabulkan, itu tulus aja berdoa. terus dengan cinta, dengan love, ya cinta berdoa dengan rasa cinta kepada Allah. Ternyata, di Barat sama hasil penelitiannya ini dan apa yang dikatakan para ustadz, ya para ulama sama dengan cara berdoanya dalam agama Islam terutama itu ada doa yang seperti intensitas ada ketulusannya, kemudian ada rasa cinta kita. Nah doa dan spiritualitas memiliki efek yang sangat besar dalam penyembuhan dibandingkan dengan obat dan operasi bedah. Ini kata Dokter Letiogsi dan diteliti juga oleh benda tadi oleh uh, tubuh kita ya ada otak ada citra otak ada apa sel darah kita ternyata air juga merespon loh kalau dengan doa ini ternyata molekul air ini diteliti oleh dokter Masaru Emoto dokter ya dokter dia peneliti uh, peneliti sains ya dia meneliti molekul air jadi jadi molekul air ini kalau didoak dikatakan atau didoakan dengan kata-kata yang positif dia akan membentuk substansi atau molekul yang tampak indah nih bentuknya indah ya seperti apa ya seperti bunga es gitu ya nah ini kalau dikatakan yang negatif dia akan pecah nih malah nggak berbentuk lagi ya gitu jadi air pun jadi benda benda apapun kalau dikatakan positif dia nanti akan ini akan membentuk energi positif entah dia berdamati sekalipun ya pohon tubuh yang hidup ya makhluk hidup jadi hati-hati dengan kata-kata kita ya. itu ini ada penelitiannya terus nah ini tadi loving kindness Di loving kindness ini bagaimana kita bisa memiliki hati yang Selalu baik gitu sama orang. Nah, kebaikan hati ini bisa dirasakan oleh orang lain walaupun tidak diutarakan. Dan juga bisa menyembuhkan hati yang terluka dan fisik yang sakit. Misalnya gimana kalau hati orang yang baik itu. Misalnya gini, saat kita, oh misalnya dalam antrian. Misalnya ada antrian yang orang uh, mengantri uh, panjang gitu ya, ini orang sepertinya terburu-buru kita kasih antrian kita atau kita buka pintu misalnya itu saat kita buka pintu kemana aja misalnya itu kita uh, tunggu, tahan pintunya itu termasuk salah satu sikap kebaikan hati itu ya itu secara fisik ya atau secara perilaku tapi kalau hati kita gimana cara melatihnya ya harus selalu uh, berprasangka baik sama Allah sama orang nah, itu akan membuat hati kita Terus-menerus dibersihkan dari rasa-rasa uh, yang tidak baik. Gitu ya. itu dalam ilmu kebaikan hati, ternyata cinta dan kebaikan hati itu bisa didasarkan orang lain tanpa diutarakan. Kalau misalnya kita, ada orang dekat sama kita, kok frekuensinya kayaknya orang itu nggak enak, ya, kita nggak pengen dekat sama dia. Gitu. Ada juga yang, kok kita dekat sama dia, nyaman ya, oh, orang ini baik banget ya, kayaknya, padahal dia nggak ngelakuin apa-apa, cuman duduk duduk sebelah nama orang ini kok rasanya nyaman sama dia rasanya kayak orang ini baik nah itu berarti ada uh, kebaikan hati di oh, di orang tersebut gitu nah ilmu kebaikan hati ini memiliki prinsip dasar bahwa hati kita berbicara lebih keras dibandingkan dengan lidah kita uh, salah satu metode kebaikan hati juga misalnya saat yang diajarkan pak Faiz terutama pada anak ya saat anak saat anak-anak ya atau anak remaja biasanya, kan dia males sekali bicara kalau lagi ada masalah gitu biasanya. Ini kayak pengalaman saya juga nih. Jadi waktu remaja juga nah seperti itu. Misalnya kalau ada masalah atau apa, kita kan nggak mau ngomong nih sama orang tua, atau nggak mau ngelakuin apapun. Ya. Terus orang tua cuma gini. Melus-melus kita, dielus apa, dipegang uh, apa bagian tubuhnya Misalnya dipundak kita, dipijetin kaki kita gitu sambil uh, orang tuh cuma melihat aja cuma ngedoain. nah itu termasuk uh, terapi loving kindness ini, loving kindness terapi. Jadi caranya dengan cara uh, mengusap usap mengelus gitu sambil dalam hati mendoakan. Nah, itu salah satu cara loving kindness terapi kepada anak ya, kepada anak. Kalau so, sama orang gimana? Dengan cara kita mendoakan orang juga bisa dari jarak jauh, misalnya lihat orang itu kita pandangin doain Alhamdulillah Ya Allah atau dalam hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu saya diajarin pakai YouTube YouTube. jadi setiap lewat tuh ngeliatin orang siapa aja mau baik mau yang jahat itu kita berusaha berlatih untuk uh, mendoakan Alhamdulillah dalam hati kita tarik nafas Allah buatkan Alhamdulillah sambil mendoakan orang itu gitu itu nanti kita frekuensinya akan selalu baik sepanjang hari itu. Itu ada ada latihannya sih kalau di saya. Oke okay deh. Kita sudah jam 6. Nah, kita akan lanjut besok untuk materi yang selanjutnya ya. Jadi tadi sudah belajar nih tentang apa aja? Tentang latar belakang atau teori-teori yang berhubungan dengan ilmu saya Sejarahnya Seth bagaimana bisa terbentuk menjadi ilmu Seth itu kemudian kenapa ada unsur spiritualitas ya dan kemudian ini ada uh, ilmiahnya ya bagaimana bagaimana ternyata um, apa namanya bagaimana ternyata uh, di barat itu uh, spiritualitas dan doa diteliti ada usur ilmiahnya kemudian uh, kebaikan hati juga duduk apa ada ilmiahnya juga jadi banyak sekali yang uh, di barat itu tidak kita teliti di Indonesia, nah tadi di dunia barat sudah diteliti hal-hal kecil yang ternyata sangat penting bagi kehidupan kita, gitu, ya. langsung ada penelitian tentang rasa syukur di barat udah ada tuh penelitian tentang rasa syukur ternyata kalau diteliti orang-orang uh, yang setiap hari menerapkan rasa syukur ya sekecil apapun itu menuliskan hari itu apa rasa syukurnya itu minimal tiga gitu sampai dalam waktu ya, tiga minggu apa ya Nah itu orang itu ternyata mendapatkan keberuntungan-keberuntungan yang dia tidak sadari setelah ditulis Oh benar juga ya saya mendapatkan ini, ini gitu ada tuh ini latihannya di setiap hari harus menulis minimal tiga unsur kebahagiaan atau rasa syukur yang kita alami selama hari itu Nah nanti kita akan lihat ternyata kita mendapatkan banyak sekali keuntungan kalau kita mensyukuri apa yang sekecil apapun yang kita dapatkan pada hari itu Nah itu malah ada alumni chef yang banyak sekali testimoni setelah dia menerapkan ilmu tentang kasih syukur itu ya uh, itu dia mendapatkan hal-hal yang enggak terduga entah dalam usahanya dia ternyata omsetnya tiba-tiba naik gitu ya entah misalnya dalam pekerjaannya dimudahkan gitu jadi banyak hal yang tidak kita duga, itu dengan menerapkan teori rasa syukur. Dan rasa syukur juga ternyata bisa mengurangi tingkat depresi. Jadi, bagi orang-orang depresi atau orang-orang stres, itu dia kalau menerapkan uh, jurnal syukur, itu akan lebih cepat pulih, gitu ya, lebih cepat sembuh atau lebih cepat dalam keadaan normal lagi, ya, gitu dibandingkan terapi saja gitu Nah itu sih tambahannya ya Mungkin nanti kita akan ketemu lagi insya Allah besok sore nanti lanjutkan materi yang tadi dan kita akan praktek tentang setnya nah, apakah Bapak Ibu hari ini mendapatkan banyak uh, ilmu yang bermanfaat dari saya Mungkin ada yang bisa buka uh, mic sharing kita cukup bermanfaat yang saya sampaikan, ya. Nanti kita akan belajar lagi, insya Allah, selama ini sampai sebelum Ramadan, insya Allah. Akan saya sharing tentang ilmu-ilmu self lainnya. kita juga akan praktek safe nanti. Oke, okay. mungkin ada yang ingin ditanyakan? tentang teori eh okay, mungkin belum ada ya masih teori. Oke okay, nggak apa. apa Baik terima kasih karena sudah menginap dan sudah matrik juga dia melaksanakan swab magrib, bisa bersiap-siap dan terima kasih sudah hadir di webinar saya pada sore hari ini dan besok. Uh, Mudah-mudahan bisa hadir lagi, ya. Sekian dulu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.